kalau aku sih, maunya punya anak tujuh Ih, memangnya kamu sanggup punya anak sebaik itu Jadi sungguh sanggupin lah Mbak Aku ke belakang dulu ya, ke belakang Aku mau selat dulu ya Mbak, mau selat isya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu. Apa sih maunya di Ibu? Ngurgent aku kali ya? Ibu jangan mempermainkan saya ya. Ibu pikir saya nggak capek apa bolak-balik terus. Masih Ronsen, anak ibu dan bapak, sama sekali tidak menunjukkan gejala asma yang akut. Tetapi untuk yang lebih pastinya, kita harus menunggu hasil pemeriksaan medis selanjutnya. Nggak mungkin dinari itu nggak kenapa-napa. Soalnya tadi pagi aja asmanya kambuh begitu parah. Iya, dok. Gimana kalau anak saya asmanya kambuh lagi? Sementara kami tidak ada di rumah. Apa tidak sebaiknya dia dirawat di sini saja dulu, paling tidak untuk sementara waktu, dokter? Sayang, istirahat sini dulu ya. Untuk merawat kesembuhanmu, hanya rumah sakit ini yang terbaik. Aduh, Pak, Ma, kenapa mesti dirawat segala sih? Mana rumah sakit kayak gini? Nah, jenis penyakitmu itu hanya bisa ditangani di rumah sakit ini. Silahat ya, sayang. Biar cepat semua. Makasih ya, ma. Iya. Oh, pak, pak. Iya, pak. A ada apa di sini? Uh, ada suster yang mati, pak. Mati Iya Katanya sih Menarikan Suster siapa pak? Mona Suster Mona Apa sih Gak apa-apa kok Gak apa-apa, tadi Dinar cuma kaget aja, Ma Iya, iya ya Om Gak apa-apa Iya Gak apa, Ma Ih, Parah! Apapun luang Ih, sumpah parah nih, gua bawain makanan kesukaan lo, kerang saus padang. Thanks ya lah, lo tuh emang sahabat gua yang paling baik toh kak. Ya jelas lah, lo tau gak, ya, kalau sampai semester tahun ya bisa-bisa gua nikawin sama dokter, gimana dong? Itu maunya lo sayang. Oh gitu ya. <laughs> Nar, hmm? lo kenapa sih? Pasti dirawat segala. Gak tau tuh, bokap sama nyokap gue. Tapi kenapa mesti di sini? Emang gak ada rumah sakit lain ya? Aneh. Semalam perasaan gue ada yang aneh. Aneh apanya sih? Semalam itu, gue dengar kayak ada bunyi duk duk. Dari kamar sebelah gue Bunyi hidup? Iya, bunyinya tuh kayak orang lagi mukul-mukulin tembok Pas denger kali dinar sayang, lo dengerin ya Ini tuh rumah sakit, bukan sasana tinju Ma, gue tuh serius Gue bener-bener denger orang lagi mukul-mukulin tembok Kurang kerjaan banget itu orang ya Malam-malam mukulin tembok segala tapi lo oh yang lebih kurang kerjaan. Ngapain juga sih lo dengerin orang ngukulin tembok? Ah, gimana kalau lo bete mendingan lo dengerin tuh musik? Terus lo joget-joget deh di kamar. Woi. kok lo bengong sih? Ntar kalo kesampet gimana? Gimana kalau kita cari tempat, biar makan kerang, Ntar tukerang, kerang jadi naga, terus makan loh, Wah! Malah abis. <laughs> nah, yuk, yuk. Dok, gimana keadaan saya? Udah baikkan kan? Itu terserah kamu. Kalau kamu pengen cepat baikkan, ya kamu harus bisa menahan diri. Maksud saya, Sebaiknya kamu harus menghindari makanan yang menjadi pantangan orang yang kena penyakit asma. Ya, sekali-sekali bolehlah. udah itu, jangan lagi ya. Iya dok. Bandel sih. Pakai kolibang pantangan, eh jangan dimakan. Kau mau, penyakit kamu tambah parah, tambah bengit. Ya, Sus. Semalam saya enggak dengar suara dari kamar 11. Udah, itu. Kau makan dulu minum obat terus sarapan ya eh. Obatnya di situ ya. di sini. Masuk sana. Pak. Meetingnya nggak bisa ditunda. Kita kan belum jengukin dinar hari ini. Ini meeting penting, Mas Penting mana sama Dinar? Harusnya dia juga dirawatnya di rumah aja, Pak. Kalau kita rawat di rumah, semakin repot. Kalau dia kumat, terus Papa nggak ada di rumah, gimana? Jadi Papa keberatan kalau Dinar dirawat di rumah. Ma. Dinar itu anak kita satu-satunya, Pak. Mama mulai lagi deh. Mama heran apa peduli nggak sih sama anak sendiri? Kan enak kalau kita rawat di rumah. Mama bisa ngawasin dia. Saya ini kan yang melahirkan dinar. Jadi saya yang paling tahu soal dinar. Saya ini kan ibunya. Banyak yang mama belum tahu. Mang, Mang, Mang Udin kan? Tahu nama aku dari mana? Dari Suster Nunik, Mang Mang, saya mau tanya cerita tentang kamar yang di sebelah kamar saya, Mang Semalam saya ngedenger suara orang berantem Terus suara idung minta... Sudah, sudah Kamar itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Kamu jangan sekali-kali masuk situ. Tapi semalam sih. Sudahlah, kan? kamar itu sangat rapuh. Nanti kalau kamu masuk situ ada yang roboh, kamu ketimpa. <tuh> <tuh> tebak dong, gue buat apa? Uh, gua tahu, lo pasti mau ngasih surprise buat gua kan? Uh, iya sih, cuma ya lo tebak aja sendiri. Bebek-bebekan ya? Mana-mana-mana-mana? Ih, gua maksa sih, uh, apaan dong? Buku novel Majalah uh, Komik Nomor nama nama no, no, no, no, no. no 6 Nomor 6 Wow, apa ini? Ya Nomor 6 sendiri. 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 kalau lagi Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 lo 6 Nomor Jodohin ke gue ya, trus nikah deh Ah, gila, gue jadi keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai selalu Hahaha <laughs> <tuk> <tuk> Ngarep banget Iyanyin aja <tuk> uh, Eh, ngarep Si Bimo belum ngejeguk lo ya? Eh, iya tuh, tahu. Minta diputusin kayaknya di sana Oh, enggak lo diputusin ntar orang ngelepon gue nangis-nangis ngomong gini gila, gila, gila, gila aku, aku gak mau putus sama Bima, aku tuh cinta aku tuh sayang, pasir, gimana? gila, gila, gila, gila sayang lu, buat orang. Dulu bikin kasur gua rusak aja deh sayang, aku bohin bunga deh buat kamu Terima ya. Oh ya, ada satu lagi. Sebentar. Ini dia. Lihat. Wow. Makasih, Sen. Bebek-bebekan. Kayak gila Gue ngerasa banyak kejadian-kejadian aneh selama gue di sini. Pertama, gue denger orang mukulin tembok. Tembok sebelah kamar gue. Besoknya gue mergokin Itu kamar ada yang ngisi. Ibu-ibu sambil gendong bayi. Tapi pas besokannya gue cek, kamar itu malah kosong. Nah, lu tuh parnoan tau gak? Kebanyakan minum obat. Enggak lah, enggak. Gue serius. Dan semalem, waktu gue lagi pake teropong dari lo, gue liat ibu-ibu muda itu lagi. Udahlah, sayang. Yang kayak gitu jangan kamu pikirin. Mendingan sekarang kamu istirahat, deh. Apa menurut lo, ini rumah sakit ada hantunya gitu? Gak tau juga sih. Lala, gimana kalau ntar malam lu nginep di sini? Enam gue, ya? Ya? Gue, kok gue sih? Kenapa gak bimo? Takut ya lo? Eh, Ih, enak aja. Tapi kan Bimo cowok lo sayang. Ini dia itu cowok gue. Kita dia malah dimacem macemin gue lagi. GR, GR, kamu jangan GR. Saya pengen macam-macam sama kamu, jangan GR, dan GR. Aduh dong lah, ya. Please banget, ya. Ah, anu situ, mesek nih. Gara-gara gue -gara beli makanan di luar, banget lagi. Nar? Ke toilet. Gue temenin gak? Benar, lo kenapa sih? Lo berantem ya sama Bimo? Hmm. Gue lagi pengen sendiri. Lo gak usah ikutin gue lagi. Kamu kamar ya Atau semuanya Sus, temen saya yang kemarin mana ya? Yang nemenin saya nginep di sini? Hmm, wah, saya nggak lihat tuh. Semalam pas kamu kena serangan asma, situasinya panik. Heboh. Mungkin teman kamu udah pulang Ikutan panik kali? Makasih ya, Sus Halo, La. Kenapa sih lo pulang nggak bilang-bilang gue dulu? Eh, ntar malam lo udah main gue nginep di sini lagi kan? Aduh, Lar hmm, Kayaknya gue nggak bisa, Denar Soalnya abis gue udah puis Oh, gini aja Ngapain nggak lo minta temenin demo aja? Iya, nggak apa-apa kan? Suara lo kenapa sih? La? Kok kayak orang ketakutan gitu? Hah? apa sih lo? Nanti nggak apa-apa kok gue? Ya udah deh, makasih ya, lah. Beb, ada apa? Kim, kamu lagi di mana? Aku lagi di jalan. Mama, di rumah. uang di Bandung. Beb, kamu mau apa, kan? Enggak, enggak apa-apa, kok. Aku tuh cuma lagi kangen aja sama kamu. <laughs> ya, udah, habis jadi Bandung. Aku langsung nemenin kamu. Oke, okay? iya, yeah. Miss You, Beb. Ini bagian belakang gedung rumah sakit, gak ada pintu keluarnya. Enggak, Sus. Tapi jelas-jelas saya tuh ngeliat ibu-ibu itu jalan ke arah sana. Yes, ya, saya gak mungkin salah lihat. Coba kamu cari sendiri. Apa ada pintu keluarnya di sini? Jadi kamu ngajak aku ke sini cuma buat tanya soal tempat ini. Sekarang kamu udah puas kan? Aku harus baik dulu ya? 這是2009,還是相信鬼,又怕 kamu ngitung-ngitung kamar ini terus, Shh. di dalam lagi ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi berantem. mana? kan nggak ada apa-apa kan ruangan ini kosong kan T tapi tadi saya ngeliat ada orang lagi berantem. Jangan deh gak usah ngaco. Kamu ngapain masih di sini? Ayo, ayo. halo mama sama pengen lapin aktif sih mah dengan teleponin rumah juga gak ada yang angkat mama kemana lagi sih? gak kemana-mana mama agak gak enak badan mama sakit enggak mama gak apa-apa Mama cuma perlu istirahat. Tidak, tuang aja ya, Ma, ya. Tidak, kalau Mama kenapa-napa, gimana? Kan Papa lagi gak ada di rumah. Udah-udah, ya? Mama mau istirahat. Mang Udin Mang Udin pasti tahu kan cerita tentang kamar yang di sebelah kamar aku? Mang Udin pasti juga tahu cerita tentang ibu-ibu muda yang suka berkeliaran tengah malam. Tapi kalau aku kejar, ibu-ibu muda itu masuk ke dalam terowongan. Masa Mang Udin nggak tahu? Kan Mang Udin udah paling lama kerja di rumah sakit ini. Pasti Mang tahu semua tentang rumah sakit ini. Eh, kamu sebaiknya jangan ngurusin hal-hal yang bukan urusan kamu. Tapi saya semalam melihat Mang Udin. Mang Udin itu nerima uang dari seorang suster di lorong rumah sakit. Mang Udin! <tuk> mam, mam, Mang Udin! Mang Udin! apa sih aku harus mimpi kayak gitu? Kenapa setiap aku mimpi harus ada yang meninggal? Hari ini Mang tewas sama persis sama yang ada di mimpi aku. Mungkin cuma kebetulan, tapi juga mimpi. Gak mungkin. Aku tuh yakin banget kalau semua itu ada hubungannya sama aku. Kenapa sih aku? Kenapa harus aku yang kasih petunjuk kayak gini? Udah kamu tenang aja. Mulai sekarang, aku pasti bakal nemenin kamu terus. Udah, kamu gak takut? Kamu kenapa? Enggak, enggak apa-apa Tidak apa, apa Mau makan? Ya. Nanti aja. Dinar gimana? Hmm? Sampai saat ini... ...saya belum jemuk dia lagi. Ma? Mungkin memang sebaiknya Dinar di rumah sakit. Seperti saran paranormal itu. Kalau kalian ingin segala sesuatunya menjadi lebih baik, kalian berdua harus membawa Dinar ke rumah sakit, tempat di mana Dinar dilahirkan. Karena Dinar harus dikembalikan ke tempat asamnya. Jangan tinggalin aku ya Aku gak akan ninggalin kamu beb Jangan lepas puluhan kamu Sampai aku mati, Bim Beb, kamu ngomong apa sih? Tapi kalau aku mati... Semua orang pasti mati. Aku. kamu tapi gak sekarang beb kamu nggak akan pernah mati di hati aku kenapa nah, Hai nabok hai Hai Beb aku aku ngambil dulu ya mau ambil laptop aku ikut kau usah aku sebentar nanti tugasnya aku kerjain di sini ya di aku mau ikut babe nanti kalau susah tahu aku bawa kamu nanti aku disangka mau bawa kabur kamu lagi kamu kan boleh keluar kemah malam ya yeah? Joe Hygienis Gue nggak tahu, gue nggak tahu, apa yang mesti kita lakuin lagi. Kita mesti ngasih Tordinar. Gue nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Tapi Bim, apa nggak sebaiknya kita ngerasain ini dari Dinar? Asli Bim, gue cuma nggak mau ngat Dinar stres. Jadi kita biarin Dinar sendiri. Sebenarnya ada apa sih? Katanya kalian mau ngomong. Dari tadi gue tungguin gak ngomong-ngomong. Bim, ada apa? Sebenarnya ada yang mau kita omongin. udah, omongin aja. Aku sama... Pergi sih. Mereka berdua pasti ada apa-apanya nih. Tiga banget sih. Sama-sama, masih Ibu-ibu lagi Mak Udin Bukannya mau Udin meninggal lagi like. Dinar, kamu nggak usah mikirin Mama. Jangan mikir macam-macam. Kamu nggak bisa sembuh nanti. Ya, Dinar cuma khawatir aja, Pak. Dinar tuh takut Mama kenapa-napa. Pak, kamar sebelah itu aneh deh. Masa Dinar sering dengar suara orang berantem, Pak. Suara ibu-ibu muda sama bapak-bapak. Terus juga ada suara bayi lagi nangis. Tapi pas Dinar samperin kamar itu kosong, Pak. Nggak ada apa-apa. Tapi Dinar pernah lihat ibu-ibu muda sambil gendong bayi, Pak. Dinar. Jangan ikut campur urusan orang. Please. Kalau ada kamu dengar suara-suara macam-macam dari situ, kamu diam aja. T -t Tapi Dinar kasihan banget, Pak. Ibu-ibu itu kayak so, so, Sudah, sudah. Papa gak mau denger? Kamu di sini untuk istirahat, biar cepat sembuh. Pa Mana oleh-oleh buat binar, oleh-oleh dari Paris. <San> iya, Papa lupa bawa, Papa... Papa bawa bebek-bebekan buat kamu, Mak. Waduh, be -be -be tinggi sekali, kayak Menara Eiffel. Ah, oh, Papa nih aja. <San> <San> iya, Nanti kalau kamu sudah sembuh, Papa akan bawa kamu ke Paris. Bener ya, Pak? Mama juga baru tahu. Kalau... Kalau... Kalau kamu bukan anak Mama... Mama enggak ada maksud perahasiakannya dari kamu. Membuat mama kamu nyungkin Nina lagi. Nina, mama perlu waktu untuk menerima keadaan ini. Mama-mama ceritain semuanya sekarang, saya Kematian papa ada jadi pukulan buat Dinar, ma. Ditambah lagi kenyataan kalau Dinar... Dinar bukan anak kandung papa sama mama. Oh, dinar gak sanggup, ma. Dinar gak sanggup. Oh, my God. Ngapain lagi kamu kesini? Aku minta maaf sama kamu Aku juga akhirnya Aku juga akhirnya Apa sih bin salahnya kamu bilang sama aku kalau kamu selingkuh sama Akila Itu kan yang kamu ngomongin sama aku Aku sama Akila Nah Aquila itu teman kamu. Pasti. Sekarang udah biasa bim namanya teman makan teman. Aku yakin kamu lebih milih Akila daripada aku. Akilah sehat bim. Aku penyakitan. Aku kamu. Aku nggak mungkin ninggalin kamu, Nar. Lepasin. Nar. Nih. Lepas. Lepas ini ibu. Lepas Lepas Lepas, Lepas. Lepas, Lepas. Lepas. Lepas. Lepas, Maafin aku ya. Aku enggak mungkin ninggalin kamu lagi. Bim. Ya, semalam aku dipeluk sama ibu kandung aku. Iya, beb. Kamu tuh udah nyeritain ke aku beberapa kali dari tadi. Tapi pas semalam aku pingsan, aku mimpi. Bim, aku takut terjadi apa-apa sama mama. Analisa awal memang dinar terserang asma, tapi kondisi itu terus berubah-ubah, sangat membingungkan. Terus, dinner gimana, dokter? Ibu bisa membawanya pulang. Karena tidak ada penjelasan logis untuk penyakitnya. Uh, gue... Gue sama Bimo gak ada maksud buat jauhin loh. Tapi yaudah lah sayang, harusnya gue yang minta maaf sama kalian berdua karena gue tuh udah nuduh kalian yang macem-macem. <tuk> <tuk> Terus gimana sama penyakit asma lo? Enggak tahu. Gue tahu, gue tahu penyebab lo kenapa setengah nafas.